Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Di Lovers serta lenslar Lovers Dimanapun kalian berada Selamat pagi, selamat datang Dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan terus mengabarkan informasi Terbaru, kabar baik Kabar menarik dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah persahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bawain akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan kabar-kabar menarik pastinya dari Lesti kejora maupun Rizky Bilar Ke kabar pertama persahabat ya, kita awali dengan momen spesial di acara semalam saat Bunda Lesti Abang el menghadiri acara ulang tahun Kak Syifa Ini persahabat ya, Masya Allah Tentu kita gak bisa move on banget dengan momen semalam ini karena baby L ini selalu menjadi pusat perhatian Dikelilingi oleh cewek-cewek cantik, aduh Masya Allah banget ya sangat menggemaskan Abang Fatih memang selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Mudah-mudahan ya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang pintar dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua di momen ini pemersahabat ya, BBL lagi digendong oleh Kak Siva Haji tuh, saking gemesnya ya, Kak Siva kepada Abang Fatih, luar biasa. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Les Larsik, banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram, Lilis Tianin mengatakan, Abang ini anti Shiva lawan main sinetron "Papap" yang bikin papap fomos makin dikenal orang, bahkan aktingnya Masya Allah. Wow, luar biasa banget ya! Dan kita lihat juga komentar selanjutnya dari akun Instagram. Yulia Syaka mengatakan, Hahaha, tenang abang, ayang guzel gak posesif kok, guzel tahu kok di hati abang cuma guzel seorang tuh. <laughs> Masya Allah banget ya pokoknya, abang pati juga terlihat bahagia semalam bertemu dengan ayang yang selalu membuatnya bahagia pastinya baby gusel ya. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu kita dapatkan dan mudah-mudahan silaturahmi mereka tetap terjaga dengan baik Berikutnya persahabat ya, kita lihat juga di postingannya Kak Senia, Senia semalam juga mengunggah foto momen di acara ulang tahun Kashifa Ada salah satunya Bunda Lesti yang ikut berfoto yang selalu juga bikin salvo keluarga Konoha persahabat ya. Selalu memberikan kejutan untuk kita semua Semalam, tiba-tiba Buda Lati Kejora sudah berada di acara ulang tahunnya Kak Shifahadju. Bersama Kak Marjin juga, inilah yang membuat kita semakin betah di warga Konoha. persahabatnya kejutan selalu ada untuk kita semuanya. Di postingan ini pun, Kak Sania menuliskan sebuah kalimat. Happy Birthday Cipa, Shiva Hajiureal, dan kita lihat juga komentar dari Bunda Lesti dengan memberikan love hitam luar biasa bangetnya, Masya Allah. Kita bangga melihat pertemanan mereka. Semoga silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Kemudian persahabat simak juga. Ini ada momen yang sangat membuat kita bangga saat vlog di channel YouTubenya Kak Melanie Ricardo. Ini kolaborasi bersama Rara Lida. Rara ini menjelaskan nih persahabat Dia sosok seorang Lesti loh Lesti adalah sosok inspirasi untuk Rara Dan Lesti Kejora juga itu adalah yang terfenomenal Wow luar biasa banget ya Dan yang dapat kita ambil di momen ini persahabat ya Rara mengatakan bahwa aura dari Lesti Kejora itu memang beda banget Aura bintangnya luar biasa memang dari aura persahabat ya Kita melihat sosok Bunda Lesti kejora Yang sangat luar biasa Tak bisa tentunya diutarakan dengan kata-kata lagi nih persahabat ya Karena Bunda Lesti ini the best banget Kita bangga punya idola yang sangat rendah hati Yang selalu menginspirasi untuk banyak orang Salah satunya menginspirasi Rara Lida persahabat ya Semoga Rara juga bisa sukses seperti Bunda Lesti kita selalu mendoakan yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita juga selalu bahagia, selalu kompak dan solid mendukung karya-karya idola, Lesti dan Rizky Billar. Selanjutnya, persahabat disimak juga info dari 3D Entertainment. Ini info kemarin yang diunggah di akun Instagram 3D Entertainment mengenai perilisan lagu single dari Lesti Kejora single terbaru dengan judul Sekali Seumur Hidup Jangan lupa tanggal 14 hari ini itu launching teaser kedua musik video Bersahabat ya, Sekali Seumur Hidup tuh Di bulan Juli pokoknya kejutan banyak sekali mengenai single barunya Bunda Lesti Besok jangan lupa bersahabat ya, rilis untuk single barunya Bunda Lesti Musik video langsung bersahabat ya kita wajib trendingkan, kita wajib boomingkan Untuk single baru idola kesayangan kita Selanjutnya disimak juga di unggahan Bang Boril Kemarin nih persahabat ya 13 jam yang lalu Mengunggah info Opening performance persahabat ya Ini ada sebuah tentunya info dari Bang Boril Mengenai opening performance Ajay Itu akan dilaksanakan, akan diadakan Tanggal 15 Juli juga persahabet ya, dan kita salvo malahan dengan kalimat komentar yang diberikan. Salah satunya dari Hoiria Anaskur Aziz mengatakan, dilihat aja ke depannya, jangan menerka-nerka yang gak. Insyaallah, Bang Goril masih sama Leslar. Kalaupun benar Bang Goril keluar, mau diapakan? Yang penting kita kalau sayang sama Leslar, teruslah sangat mendukung Leslar. Ini banyak sekali isu bersama ya, bahwa Bang Goril keluar dari Leslar. Tetapi semalam kita melihat Bang Goril ikut bersama Bunda Lesi Kejora ke Bandung untuk menghadiri acara Ulang tahunnya Kak Shiva ya, jadi untuk kalian. Jangan menerka-nerka, jangan selalu berpikiran negatif. Kita dukung, kita support, kita yakin bahwa Bang Boril itu masih bersama Leslar. Dan kita lihat juga nih, di kalimat komentar dari Angelica Kambek. Tak usah yang mengundang haters pada bikin opini Kata keluar itu sangat sensitif Itu persahabatnya yuk. Jadi kita harus selalu positif Mudah-mudahan ya dukungan untuk leser semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita Kemudian persahabat ya Jangan lupa juga untuk mendukung idola kita Lesti dengan lagu Lentera di aplikasi Jukes mudah-mudahan ini dukungan juga semakin banyak karena kemarin bunda Leslie Kejora masih di posisi kedua kita doakan dan support serta dukung mudah-mudahan Leslie Kejora berada di posisi puncak kelas wow kita masih menunggu sidokan terbaru ya dan kabar baik selanjutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya.